Siapa yang tidak tahu dengan mobil Mercedes-Benz, atau yang dikenal oleh orang Indonesia dengan nama Mercy? Mercedes-Benz atau Mercy adalah pabrikan mobil mewah seperti Audi dan BMW berasal dari Jerman dan pabrikan terkenal dengan logo bintangnya ini menjadi impian kebanyakan orang pabrik Mercy atau Mercedes-Benz di Sindelfingen, Jerman kembali melakukan produksi setelah sempat tutup karena pandemi virus Corona kini para pekerja kembali merakit mobil Mercedes-Benz di pabrik Pabrik tersebut kembali beroperasi sejak Senin, 27 April 2020. Mercedes-Benz adalah salah satu perusahaan mobil paling dikenal di dunia dan juga perusahaan mobil tertua di dunia yang bertahan sampai sekarang. Mobil pertama yang memakai merek Mercedes Benz diproduksi tahun 1926 setelah adanya merger antara perusahaan Benz dengan Daimler menjadi perusahaan Daimler Benz merek asal Jerman yang satu ini menjadi merek tertua yang ada di dunia dan masih bertahan hingga sekarang perusahaan berlogo bintang dengan sebutan Three Point and star ini mempunyai sejarah yang cukup menarik untuk dibahas asal usul sejarah Mercedes Benz sebenarnya dimulai pada Januari tahun 1886 dimana Carl Benz mematenkan mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia pada tahun 1886 paten tersebut diberi nama Benz Patent Motorwagen ia kala itu ditemani oleh Gottlieb Daimler dan Willem Maybach untuk mendirikan perusahaan di awal mendirikan perusahaan nama yang dipilih adalah JMG yang memiliki arti Daimler Motor and Mercedes-Benz sangat memperhatikan kondisi dari mobil-mobilnya Maka itu mereka mempekerjakan banyak sekali pengawas produksi Untuk memastikan setiap mobilnya lahir tanpa cacat sama sekali Perbandingannya, untuk satu orang pekerja, maka tersedia 11 orang pengawas Kemewahan yang ditawarkan oleh Mercy memang tidak bisa diragukan lagi Wajar saja mereka sangat memperhatikan setiap detail penciptaan mobil-mobil mereka Agar tidak mengecewakan para pelanggan Dan menariknya lagi tidak mungkin orang yang membeli Mercedes-Benz menggunakan mobilnya dengan sembarangan Mercedes-Benz merupakan salah satu perusahaan otomotif asal Jerman yang memproduksi berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk, dan bus. Mercedes-Benz juga merupakan salah satu perusahaan mobil paling terkenal di dunia sekaligus perusahaan mobil tertua di dunia yang bertahan sampai sekarang mobil mereka terkenal berkat penggunaan teknologi canggih dan tingkat keamanan yang tinggi kalian pengen tahu berapa harga mobil Mercedes-benz rentang harga Mercedes-benz dimulai dari yang paling murah adalah 700 juta rupiah sedangkan yang paling mahal mencapai 7 miliar 165 juta rupiah harap diperhatikan bahwa semua harga mercedes-benz adalah off the road jadi konsumen harus membayar sejumlah uang agar kondisi status harganya menjadi on the road nah kalian pengen gak punya mobil mercedes-benz nabung dulu ya guys oke okay terima kasih sudah mengikuti review mobil dari saya jangan lupa like subscribe and comment thanks for watching